Halo Rahayu semua, gimana kabar kalian? Pasti sehat dan bersemangat terus ya Aku harap sih kalian selalu seperti itu ya um, Jadi aku di sini lagi nulis jurnal uh, Ini buku aku Jadi di buku ini tuh semua impian aku Semua cita-cita aku, aku mau menjadi apa Ingin seperti apa um, Dalam waktu sebulan ke depan, dua bulan ke depan Atau tiga bulan ke depan, atau satu hari ke depan itu semuanya aku tulis di buku ini Nah, seperti um, salah satu yang pernah aku share ke kalian tentang mimpi aku yang terwujud karena aku sering menulis Ada salah satu teman aku yang mempertanyakan ke aku Masa sih kita nulis doang um, bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu loh Cuman kita nulis doang terus apa yang kita inginkan bisa terwujud gitu masa sih gitu, jadi uh, dia meragukan itu nah jadi aku kasih penjelasannya sekalian aja ke kalian semuanya, kenapa dengan menulis itu bisa uh, membantu kita untuk mendapatkan keinginan kita yang pertama, sebenarnya menulis itu melatih kita untuk memberi energi baru untuk alam bawah sadar kita jadi misalnya selama ini kalian selalu percaya bahwa untuk menjadi kaya itu harus bekerja keras harus sekolah setinggi-tingginya sedangkan faktanya kalau kalian kalau kita tahu sendiri kan banyak juga kan ternyata orang yang enggak bersekolah tapi justru bisa jadi miliarder orang yang enggak um, kerjanya nggak ngapa-ngapain dia hanya melakukan hobinya aja contohnya kayak misalnya Cristiano Ronaldo gitu dia kan hanya melakukan apa yang dia suka dia cuma main bola aja tiap hari Kerjanya main bola aja dari dia Kecil sampai sekarang Tapi kok dia bisa menghasilkan gitu Dia hanya melakukan apa yang dia suka Tapi dia bisa menjadi sesuatu gitu Nah itu sebenarnya secara nggak langsung itu kekuatan dari afirmasi dia juga saat kecil Aku pernah lihat satu video di Instagram waktu itu dia cerita um, Waktu kecil dia ngomong sama ayahnya Kalau dia akan punya rumah itu gitu, Rumah yang besar itu Tapi ayahnya nggak percaya Dan ketika dia bisa membuktikan itu Ternyata ayahnya udah nggak ada setelah dia sukses dia juga nggak bisa membuktikan itu ke ayahnya tapi dia bisa membuktikan kepada dirinya sendiri kalau itu benar nah jadi ucapan yang uh, dia ucapkan saat itu itu sebenarnya adalah salah satu bentuk afirmasi dia terhadap diri dia kalau dia akan bisa membeli rumah itu tanpa dia tahu bagaimana caranya jadi loa itu bekerja tanpa kita harus tahu gimana caranya jadi sebenarnya dengan menulis itu secara nggak langsung kita tuh sedang memberikan sugesti positif ke alam bawah sadar kita atau istilahnya tuh kita sedang merestart ulang pemahaman alam bawah sadar kita misalnya kamu menulis hal yang positif uh, terhadap apa yang kamu ingin capai nih secara berulang-ulang secara berulang-ulang berturut-turut selama beberapa hari secara nggak langsung memberi dampak dan merubah Pemahamanmu, jadi misalnya kamu awal menulis itu biasa aja gitu kan hmm, Terus kedua, biasa aja, tiga tuh setelah udah kelima kali ke atas Baru mulai senyum-senyum sendiri, terus bahagia Akhirnya kamu bener-bener uh, bisa mengimajinasikan itu lebih jelas Memvisualisasikan itu lebih jelas gitu Jadi itu sangat berpengaruh banget dan mempercepat Nah jadi menulis itu sebenarnya salah satu aja cara untuk memprogram ulang atau melatih alam bawah sadar kita memasukkan alam bawah sadar kita dengan energi yang baru nah yang kedua itu kita harus berimajinasi atau memvisualisasikannya walaupun sebenarnya keinginan kita itu belum tercapai tapi kita harus merasakan misalnya kamu pengen um, menang di kejuaraan sepak bola gitu ya antar kampus gitu ya jadi seolah-olah visualisasinya tuh kamu pura-pura naik ke kursi seolah-olah tuh itu podium terus kamu megang um, apa remote gitu seolah-olah itu piala misalnya terima kasih saya ucapkan uh, untuk orang tua saya gitu tim kami sudah menang gitu pura-pura gitu pura-pura seolah menang gitu walaupun sebenarnya itu belum terjadi jadi mungkin pertama-tama ketika kamu melakukan itu rasanya kayak ih gua ngapain sih gitu aku ngapain sih aduh aku kenapa sih kok berimajinasi sendiri gini-gini mungkin awalnya akan terasa aneh gitu ya tapi setelah kamu udah sering melakukan itu akan membawa energi juga loh ke dalam kehidupan kalian ketika kalian happy kalian bersemangat kehidupan sehari-hari kalian kalian juga memberikan energi positif ke orang-orang sekitar kalian kalau aku kemarin caraku bervisualisasi untuk mendapatkan uh, mobil yang kemarin aku inginkan itu ya pertama aku ajak anakku pura-pura uh, main mobil-mobilan padahal kita duduk di sofa, terus pura-pura ayo nah jalan-jalan yuk gitu kita kesini nih naik mobil kamu mau kemana gitu pakai sabuknya ya, terus pura-pura nyetir padahal itu hanya berimajinasi gitu kalau anakku uh, berpikirnya itu adalah sebuah permainan gitu tapi sebenarnya itu cara aku visualisasi nah yang kedua berpura-pura seolah-olah aku mau membeli properti itu gitu aku mau membeli itu walaupun sebenarnya aku sedang tidak pegang uang jadi aku datang ke dealer tanya-tanya salesnya pura-pura mau beli tanya harganya berapa terus aku sentuh barangnya yang aku inginkan aku sentuh terus aku ajak bicara barangnya itu nanti kamu datang ya ke rumah Nanti kamu jadi punya aku ya. Kamu di sini dulu. Jadi aku seperti itu. Aku aja komunikasi barangnya. Aku sentuh supaya um, apa ya energinya dia juga semakin kuat ke aku dan aku pun semakin kuat untuk menarik dia gitu. Terus. Um, Bermeditasi, jadi meditasi itu juga ngebantu kita loh untuk menjernihkan pikiran dan aura-aura negatif kita Sebelum tidur bermeditasi dan bayangkan rasakan apa yang kamu inginkan itu semua sudah terwujud gitu Nah ketika kamu bangun tidur, uh, kamu minum air putih, kamu beri sugesti ke air putih kamu sambil memvisualisasikannya lagi jadi berimajinasi, kalau misalnya orang teater pasti gampang banget dia melakukan ini Jadi selain menulis impian kita, kita juga harus mengimajinasikannya supaya perasaan kita juga ikut terkirim ke semesta Terus alam bawah sadar kita juga terlatih untuk menerima sugesti-sugesti yang kita berikan gitu Oke, okay? kita aja ya, gak lama-lama karena nanti akan ada step-step lainnya gitu yang mau aku share ke kalian apa saja yang aku lakukan, latihan apa aja untuk um, melatih, tarik-menarik kita terhadap semesta gitu. Menyatukan energi kita untuk sesuatu yang kita inginkan terhadap semesta. Nanti aku share lagi di vlog aku selanjutnya. Bye!